Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami akan vlog terbaru JLS CLS Lotusu Blitar ke Tambak Rejo, ke arah Serang. Sekarang tanggal 1 bulan 4 2022. Nah, kayak gini guys perkembangannya. Sekarang di ini di ujung ke arah belitar, ke arah Tulungagung, guys. Ya, nah, seperti ini, seperti ini, guys. Perkembangannya, dan kami akan ke arah Serang, guys. Ini, kami akan mengendarai sepeda motor. perkembangannya sangat cepat guys Insya Allah 2022 bulan 12 semua sudah selesai melitar e, tambah rejo ke arah serang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah guys Sudah dipasang trotoar Nah ini kanan jalan Sudah dipasang guys troto, Trotoarnya Besi aluminium awali dengan nah ini pos top di kanan jalan guys tetap guys rotornya kanan jalan guys ya posisinya ini wah ini ternyata sudah dicor guys selokannya oh baru diselokan oh nah itu guys dicor ini guys alhamdulillah waktu vlog kemarin guys ini belum ada kami cuacanya agak mendung guys ini. Tapi alhamdulillah tidak hujan. guys, sudah halus, tapi di sini, maaf aja, guys, belum di aspal ini ya, masih tahap masih. penumbuhan. Nah, itu ada alat beratnya. Nah, ini alat beratnya di sini, kiri jalan saya. meter dua itu gas itu ke arah tambah serang gas itu arah arah kurang lebih 20 puluh kilo jemari ya. Oh ya itu ada guys, itu trotoarnya sudah dikasih trotoar, nah itu trotoarnya mau menurun guys, mau dikasih trotoarnya guys, Insya Allah kalau ada dana sama pemerintahnya, PU ini hari raya sudah diaspal guys, Insya Allah. Nah ini trotoarnya kanan jalan guys Nah itu Di bawah itu kiri jalan sudah juga, juga ada Oh iya guys Jangan lupa subscribe-nya guys ya Like, comment Yang paling Diutamakan subscribe-nya guys Jangan lupa Utamakan subscribe-nya guys Untuk memperkembangkan channel kami guys ya Nah ini kiri jalan Ada trotoarnya guys kami akan sampai ke jembatan Banyurip, tambang ujo Banyurip. Jadi nah, guys itu kalau arah sana guys. Itu free, guys! ini penumpukan terus guys penumpukan terus tuh ada alat beratnya ya cukup sekian dulu guys jangan lupa komennya subscribe-nya di channel kami Serhono Office 59 nah ini jembatan Banyurip guys Oh ternyata di sana belum dikasih sertu guys. Eh, itu mulai dikasih sertu guys. Karena ini dilubangin, guys. Ini sepeda motor bingung, guys. Ini naik. <toh> Tapi nggak usah bingung, guys. sebabnya kalau sepeda motor, guys, itu lewatnya sini, guys. Lewatnya. Ah, lewat sini, ya. Lewat sini, lewat sini, lewat sini nah itu ayah ah, situ nah lewat situ guys sepeda motor mobil lewat situ nah ini jalannya dikeruk sama bego guys jadi mobil-mobil tidak bisa lewat di sini tidak bisa lewat di sini guys nah, ini ini masih pengecoran guys kanan kiri masih dicor Dicor, maaf aja guys, kami belum ngevlog ke arah Serang, tapi lain waktu doakan aja kami bisa vlog ke arah Serang. Cukup sekian dulu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga yang sakit kami rezekinya melimpah, panjang umur, dan mendapat. Hidayah dari Allah subhanahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh